Cabenya sebesar besar. Aduh jatuh mak. Wow. Wow jatuh lagi. Bang. Door and dor. Wah. Welcome back to my channel Taifan with Smita and Oke okay, kali ini kami akan makan makan kayak ASMR gitu, tapi kayaknya gagal deh kan? Tapi nggak sesuai dengan petasi. Oke okay, lanjut ke makannya. Ini dia ayam ya, ayam geprek sama sebenarnya sama juga sih, gak, sih. tapi cuman orang tuh bedanya di apa ya kan ye iya nita oh ya. kami bakalan makan ini wah wow, besar juga ya ternyata coba nih saya pilih bagian sayapnya kita coba sayap yang ah, apa sama ini sayap juga enggak kayaknya dada ada, ada. Hmm? Wow. <laughs> kita coba originalnya ayamnya oh, lembut mm -hmm. Terus Kita coba Ayo terbukkan ke Cabenya ya Biar Pedas mm -hmm. Coba buka saus dulu guys. Aduh pedas. Kurang ya ayamnya gas, Gas Gas Ada no. kebanyakan guys. Ini kalian wajib coba, oke? Okay? Dan ke sambalnya. Aduh! Mm. <laughs> sorry, sorry, sorry. Coba ya guys. Kita langsung aja guys. Coba. pedas guys coba. cobain ini ya Enak. ini sambal yang gepreknya ada ini kalau makan sendiri yang kalau makan berdua punya juga sih keren banyak iya dan itu gede gede guys jam kami segede hahaha <laughs> apa yang coba beb coba lah nah, si. biar aku suatu so tenting. Ayamnya tuh kayak gimana ya Enaknya enak ini aku gak suka lihat pedes ya tuh kayak bagi yang gak terlalu suka pedasnya. yang di bagian tulangnya endul endul ini, ini ya oke <tutup> ini ketemu kita cobain ketemu cobain pakai saus nah masih ada nih guys <tutup> <tutup> <tutup> Rasanya gimana? <tuk> Rasanya Anda menjadi Wonder Woman. Bunyinya ah, of. Oh. Wah, <tuk> cabenya sebesar-besar. Aduh, jatuh, Mak. Wow. Wow, jatuh lagi. Mau yang... makan kanan kita lagi. Sampai keringat dingin gue, guys. Oh, ya Bagi yang konten kami kemarin, Kalian bisa lihat di e ada di atas ini. minum dulu, bak. Ada yang nanya. Itu, Kak. Itu... belinya dimana di mana? belinya di mana, Kak? blim mana? Kami ingatkan sekali lagi mie itu belinya di Banten. Kalian wajib coba. Semuanya. Kita nge-review mie pedas lagi. Tapi nggak tahu kapan ya. Hmm. Tunggu aja. Bakal ada dua kok. Ya. One eternity later. Bis. Yes. sekian makan-makan makan dari kami tak nggak tahu itu namanya apa, tak review lah, tak ASMR lah, entah mubang, enggak tahu, sumpah. mubang enggak sih kayaknya, hmm. mubang itu kan makannya banyak, telah maklumin aja ya guys. Oke, okay, sekian dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Oh. Jangan lupa cek link deskripsi, di situ ada sosial media kami, kalian boleh cek-cek juga IG kami, okay, guys. Oke, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.